yang kuning lagep aduhnya biru ini Tosamu yang mana pak bisa belakang belakang punya aku belakang kok baris punya hp apa nih? ada minivy juga disini mantap oh ini hp ini kamu hp ini ayo ada Woi woi woi Ini, apa ini? Bye, lalu lalu lalu lalu lalu lalu Eh dari tempat sampe sampai situ. aja ini Ini sebelah aja ini memori wow ini mobilnya wow. Oh iya wow wow. mereknya wow. Ayo gas. Eh apa nih Tesla? Tesla. ayo ayo ayo Eh, itu dirimu, nah, <laughs> <Bicu>, ya, <coba. laughs> <laughs> ini, satu guys, <laughs> saya nomor satu, eh, jangan tuh coba, ya ela nyangkut dong ya ya nyangkut nah mantap, elu bisa Nah Pak. Bang, di mana? Udah sampai. Enggak menentu. Ada caranya tapi. lu lu lu ada payung kok no. payungnya kok kok ada payungnya lu lu lu lu <laughs> ya, itu ya, pengen wow. ikut wow. Wow. nah pergi ke pasar nanti gimana kayak topeng monyet ya <laughs> lu, lu, lu, lu. Hmm. Kenapa, lagi serius terus, terus iya emang eh ini kenapa nih? iya! ini misalnya pencet eh, tolong ambil alih dulu <laughs> <laughs> itu gimana itu? Nah, itu gimana itu? nah udah udah ya nah, aku naik disemongkol lah asap ko jim oke okay. benerin gratis oke okay, oh, bentar gym. Nah, lah Okay. Tadi, tadi tapi, mobil okay. tapi, kenceng banget Yo. Yo. Sampai <tuk> itu kan, Ya, tapi, <tuk> tapi, semangka tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, semangka, tapi, tapi, tapi, tapi, yang beli pak? Kamu mau beli? <tuk> semangka, semangka, <tuk> rasa tapi, rasa melon tapi, tapi, tapi, tapi, tapi, Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti, pelan Pasti, iya pelan kan? ini Pak. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti, Pak. Pasti, Oh, Oke, biar, itu. Oh, bener. Oh, ii. karena Karena ada orangnya yang oh, <tuk> mobil <semongka. tuk> semongko. Semongko. semongko. Semongko. Semongko. eh <tuk> berat nggak pak? Seti -nya... Seti -nya berat, ya. berat sih Engga, dimiliter. ya. Untung semongkonya ini, stabil Ya nyangkut dong sama g Ya, nyangkut sama genem 3 <laughs> oke kita viral Lu... sama sih. siapa woi? siapa, Cuma siapa Apo, aku, aku, aku. Alam. Alam. itu jimmy di depan viral tuh viral di <laughs> <Viral. laughs> <Okay. laughs> <laughs> Kita cari tempat Pak Mirza di mana, Pak Mirza. Oh, ini biar kedua yang beli ini. Coba di sini, yang memang parkir, pernah tanya nih. Parkir itu di Pendo. Oh, yang mau jual semua. Oh, itu siapa sih? wah aku tuh oh, mau jual di sini biar rame. Eh, itu ada motor, sini ada motor. Siap guys, siap, siap kita jualan ya guys. Eh, siap. bisa pakai motor. Ini bisa pakai motor buat jualan. Iya. Eh, payungnya enggak bisa hidup. Nah, payung, payung. Ya. Payung lu enggak bisa ya. hidup. Oh, udah. Uh. Uh. Kita jualan ya guys. Kita Di sekolah Jepang tuh ada kayak gini tuh kenapa ya? Kok di sekolah di sekolah-sekolah kita tuh enggak ada ya? Karena SPP. Ada di mana sih? Wah, sih ada SPP. Ada di Jep, jep, jep, jep. Oh, oh ya, ada ruangan-ruangan lab gitu ya nggak tahu ini nggak tahu kertas kosong ditemperin pakai pin itu kosong itu sengaja dikasih pin sih? Ya, itu yang buat juara-juara Pak yang juara -juara ini yang dekat satu <sukup> biasa, juara bayar ya jualan ya Pak dilukis di sini iya angel ini udah ada sana ujung-ujung ada kayak mm bisa dipakai bareng-bareng